Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para misa yang saya cintai dan dirahmati oleh Allah ta'ala Marilah kita uh, bersyukur atas keberkahan yang telah Allah berikan kepada kita selama kita di dunia ini tanpa ada sedikitpun yang Allah tidak berikan kepada kita karena sikapnya manusia adalah pasti Allah tentukan resiknya oleh Allah s.w.t Maka kita hari ini akan membahas yaitu uh, tentang saudara. Allah, Allah memberikan sebuah wahyu, Nabi pun pergi habis. Uh, pasti ketika ada suatu keutamaan atau hukum tentang aman-aman yang baik, pasti Allah akan menyandingkan riwayat tersebut atau wahyu tersebut. Dengan keutamaan-keutamaannya, contohnya karena kita akan membahas terdakwa, maka kita akan mengambil sebuah ayat di Al-Fatihah, ayat 163. ratus enam puluh tiga. Nah, mari lagi, nah, yung hina, kamu, wah, lalu nama, uh, kamu, saya akan berarti, ambil aksara asana, bila transisi dari jalan Allah seperti satu biji yang akan bercabang dan tujuh. Walaupun di sumbu Latin ini, atau hasbatin. Dan setiap ujung cabang tersebut nanti akan memiliki satu lagi. Jadi, jika ada satu kali tujuh, tujuh dikali satu, Allah itu lima dan Allah akan memberikan kepada manusia sesuai dengan kehendak Jadi, dalam istilah kita, bahwasanya aman-aman sodakor ini sangat banyak karena ini adalah aman-aman para sahabat rasul karena pangkal kaya itu adalah sodakor jika ada orang ada kapitalisme berkata bahwa pangkal kaya adalah menabung nah, itu berbeda kita menabung kita mengingat sesuatu tapi kita tidak pernah bisa mengambil tabungan tersebut karena itu hanya untuk sesuatu yang akan kita canangkan. karena kira-kira tidak ada waktu buat berjodoh kor. tapi jika kita berjodoh allah akan memberikan takannya sesuai dengan yang kita berikan dengan perikasan kita. seperti itu Umar bin Khattab Abu Bakar As Siddiq, Taubah bin Ubaidillah, Yubi bin Awang dan Abul Mawiyah. Sabit-sabit tersebut ini memiliki keutamaan masing-masing dalam menyedekahkan hartanya di saat itu yang kita tahu yaitu adalah Abdurrahman bin Auf. ketika awal mula perdagangannya di perang badar dulu dia menyumbangkan hartanya sebanyak 2000 dinar untuk membantu perang badar tersebut sekarang 1 dinar itu 1,6 juta tapi di zaman dulu itu bisa mencapai 36 miliar menyumbangkan hartanya bersaudara untuk membantu kuat bisa menjalan Allah SWT bahkan ketika itu Abdul Rahman juga sering ber, biasanya berjualan unta ketika dia mendapatkan keuntungan dia unta satu sehingga dia ketika itu memiliki 700 unta memiliki 700 unta yang itu full dengan peralatan semuanya dan berbagai macam dia bebaskan semuanya hingga ketika itu di Mekan, terjadi kemacetan karena unta pen Abdul Rahman kau sudah menyebarkan semuanya apa kata pemimpin ya yohannes put fakut put haja para orang kue manusia ambillah terserah yang mau ngambil ambil ini tanya begitu mulia jiwa saudaraku hanya apa pemimpin awf yang setariru ini dari abu bakar ketika abu bakar ada satu perang abu bakar ternyata tersumbro aku telah mengembangkan satu Harta satu dari hartaku. -harta. Jika allah bin bingkapp telah menimbangkan setengah dari hartanya untuk bersaudara kepada untuk jalan hijrah Allah, bahkan jangan lupa kita bersaudara karena banyak amal-amalannya. Namanya saudara, ya jika kita percaya nanti di Al Isra ada namanya kultaman tahajud. Nah, ketika ada tahajud maka allah berikan ketamam biar apa buat motivasi agar yang melihat atau mengamalkan suatu amalan tersebut dia termotivasi. Oh seperti ini pahalanya, seperti ini kultamannya. Buat apa? Bisa bakal jual belum Berlomba-lomba jalan kebaikan Oke? Dimayalah kita bisa sama bersyukur Atas yang Allah telah diberikan kita Rizki yang banyak Karena kita adalah orang manusia Harus uji sakit tinggi keimanan kita semakin berat juga ujian kita jalan Janganlah menangkau mengeluh Atas apa yang engkau Dapat selama ini, tapi berusaha lah menjadah Terima siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapat ufian. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.